Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak PWA Yang sudah meminjamkan tabung oksigen untuk ibu saya Yang sudah 8 hari terpapar virus COVID-19 Mudah-mudahan dengan adanya tabung bantuan dari BWA ini, orang tua saya, ibu saya cepat sembuh dan semoga BWA selalu ada untuk masyarakat, BWA selalu ada uh, dimanapun itu. Sekali lagi, terima kasih BWA.